sisi kurang strategis tapi kita coba mudah-mudahan hari ini kita beruntung oke kita ikuti sejak kami alhamdulillah ini adalah jenis kamtengara Itulah cintaku pada dirinya. Dia nomor satu panjat tebing, dia nomor satu tarik tambang. <tik> Seperti yang aku cari, yang kuat kuat sayang. <tik> Kenapa ya Berbeda dengan ikan tenggara? Pokoknya ikan yang bisa dimakan deh Oke teman-teman Tetap uh, Ikuti Satu lagi bergerak Dua kali mancing Oh Setrek Hari ini setrek Sayang sendirian ini Hari ini sendirian mancing Oke okay. tetap putih jejak kami Alhamdulillah teman-teman, setrek lagi lihat ini ini adalah jenis sama dengan tengah rak ikan putih ya. nah ini tengah rak ya. ciri-cirinya uh, ekornya merah Alhamdulillah dapat lagi Memang rame sore ini, teman-teman ikuti terus jejak kami. Jangan lupa like and subscribe. Oke, tetap ikuti. Nah, sebelah sini, tetap masih ada goyang-goyang, mudah-mudahan punya juga dapat. Oke, okay. alhamdulillah. Halo, teman-teman. Ini dapat yang keempat kalinya. Akhirnya, tiba-tiba timbul keruh banget. Mudah-mudahan tetap semangat menunggu waktu itu berbuka kuasa masih cukup panjang ini kira-kira jam 1 jadi posisi teduh posisi teduh uh, walaupun sendirian kondisinya aman um, yang sebelah sana masih belum ada yang nyangkut tapi enggak masalah konsentrasi sebelah sini alhamdulillah ini menunggu rujukannya tetap setia semangat bersama pamancing dari loh agak semangat 45 oke sambil menunggu kelanjutan Alhamdulillah, dapat lagi, man. Ini jenis baung ini jenis baung Alhamdulillah, memang rezeki anak soleh. Ayo, kita tetap semangat setengah jam lagi.